Banyak orang ketika dia terlibat dalam kemungkaran, ketika dia terlibat dalam suatu kemaksiatan, sebenarnya dia tahu dia terlibat dalam sesuatu perkara yang haram. Tapi biasanya yang menghalangi dia untuk bisa meninggalkan secara mantap, ya kan, adalah kekhawatirannya kalau dia sudah meninggalkan itu, dia akan dibully, dia akan dilecehkan, dia akan diejek oleh teman-teman bermaksiatnya. Itu yang seringkali menghalanginya Dan ini tidak boleh kita Kita perdulikan Ketika hati kita sudah mengarah kepada kebaikan ya. Padahal selama ini kita tahu Kita masih terlibat dalam keburukan. Ikuti saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqala Allahu ta'ala fi kitabihi al-kareem Ba'da a'udhu billahi minasyautanil rajim Ya ayuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah rahimahumullah malam hari ini Kita teruskan pembahasan surah Al-Kahfi Ayat 9 sampai 12 Dibahas dalam satu rangkaian Allah Ta'ala berfirman Ba'da'udhu billah min syaitanil rajim أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُّنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْهَدًا فَدُرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَد atau kamu mengira Bahwa orang-orang yang mendiami gua Ashabul kahfi Dan mempunyai raqim itu Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan Ingatlah saat kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal baik sahib Fizilal mengomentari rangkaian ayat ini beliau mengatakan metode yang kami gunakan dalam memaparkan kisah ini dari segi seninya adalah dengan mengupasnya secara garis besar terlebih dahulu kemudian memaparkannya dengan terperinci. Ia memaparkan berbagai peristiwa dan kadang kala ada celah yang ditinggalkan di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat diketahui dari arahan surah. Kisah ini diawali sebagaimana yang tadi kita baca rangkaian ayatnya dan ini merupakan ringkasan yang mengisahkan secara garis besar kisah ini dia meletakkan poin-poin dasarnya kita tahu bahwa Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda tetapi kita tidak tahu persis berapa jumlah mereka mereka berlindung ke dalam sebuah gua karena beriman kepada Allah Ta'ala lalu Allah tutup telinga mereka dan Allah tidurkan mereka dalam gua selama beberapa tahun kita tidak tahu jumlah pastinya kemudian mereka dibangkitkan dari tidur panjangnya mereka terbagi dua kelompok yang berselisih tentang hitungan lamanya masa tinggal mereka di gua mereka tetap bertahan di gua namun mengutus salah seorang di antara mereka untuk memeriksa Siapa yang lebih akurat dalam menghitung Kisah mereka yang luar biasa itu Bukanlah merupakan bukti yang paling ajaib Dari ayat-ayat Allah Sehingga Allah bertanya Am anna kahfi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu menyangka mengira Bahwa ashabul kahfi dan rakimnya Yang ada dalam gua mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan Jadi Kenapa Allah tanya begini Karena pada dasarnya Kisah Ashabul Kahfi Adalah kisah tentang Sebahagian kecil dari Bani Adam Sejarah Bani Adam Sedangkan sejarah Bani Adam ini banyak kisahnya tetapi kalau dibandingkan dengan penciptaan alam raya maka sebenarnya kisah Bani Ashabul Kahfi ini ya satu saja dari sekian kisah-kisah sejarah Bani Adam jadi kalau kita perhatikan ciptaan Allah yang namanya jagat Raya ini jauh lebih dahsyat lebih ajaib menakjubkan contohlah bagaimana para ilmuwan, ilmu falak. Mereka itu mengatakan bahwa semua yang kita lihat ini di malam hari atau di siang hari siang tidak bisa, malam hari kita bisa lihat bintang-bintang ya. Pada dasarnya itu semua masih merupakan bahagian dari lapisan pertama langit. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa Lewat peristiwa Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu diperjalankan setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan sampai menembus tujuh lapis langit. Padahal kalau kita perhatikan, langit yang pertama ini saja, salah satu bintangnya lah yang kita lihat di malam hari itu. Menurut ilmuwan ilmu falak itu, ada yang jaraknya sebut saja satu juta tahun cahaya. Bayangkan, padahal cahaya itu sendiri bergerak berapa? ratus ribu kilometer per detik ya? Eh, iya kan? ratus ribu kilometer per detik cahaya itu bergerak sedangkan ini satu juta tahun cahaya jadi satu juta tahun cahaya itu bergerak itulah yang sampai ke, ke mata kita dari bintang yang kita lihat yang jarak ke satu juta tahun cahaya sehingga ada yang mengatakan jangan-jangan yang kita lihat sekarang ini malam hari bintang itu sudah enggak ada karena dia harus sampai memakan waktu satu juta tahun agar cahayanya sampai ke mata kita ya dan itu masih kategori as-sama' al-awwal, ya, langit yang pertama jadi bagaimana lagi hebatnya, menakjubkannya jagat raya ini keseluruhannya nah karenanya hendaknya kita juga senantiasa ingat betapa kecilnya ya umat manusia ini bahkan tempat yang kita huni bersama ini yang namanya al-ard ini ini kecil sekali Karenanya Allah bertanya Dalam lembaran-lembaran alam raya ini Dan di dalamnya terdapat keajaiban dan keanehan Yang melebihi keajaiban kisah ashabul kahfi dan ar raqim Setelah ringkasan yang menarik ini Arahan surah mulai masuk dalam perincian Perincian ini diawali dengan pernyataan bahwa apa yang dikisahkan Allah adalah keputusan pemisah antara riwayat-riwayat yang bertentangan dan itulah kebenaran yang harus di diyakini. Nāḥnu nāqṣu ʿalayka nabāhu bilḥaq, innahu bi-Rabbihim huda kami ceritakan kisah-kisah mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka huda petunjuk رب kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri lalu mereka berkata Rab kami adalah Rab langit dan bumi Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain dia Sesungguhnya kami kalau demikian Telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran Haulai qawmunat takhadu min dunihi alihah Lawla ya'tun alaihim bisultanin bayin وَمَنْ أَظْلَمُ Kaum kami ini telah menjadikan selain dia, selain Allah, sebagai ilah-ilah untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah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 maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu niscaya Rabmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu nah ini merupakan peristiwa pertama yang ditampilkan dalam kisah ini Allah berfirman Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada roh mereka Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk Dengan mengilhami mereka Bagaimana mengatur urusan mereka Kami telah meneguhkan hati mereka Lalu hati-hati mereka menjadi kokoh dan mantap Ada riwayat yang menjelaskan Bahwa Para pemuda kahfi ini Ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan kaum mereka Karena perbedaan akidah Jadi mereka meyakini dan menyembah ilahan dan Ilah yang satu yang esa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal art robnya langit dan bumi Sementara kaumnya mempunyai ilah yang banyak Dan mereka sudah tidak tahan Tinggal bersama masyarakat yang syirik Nah, menurut satu riwayat, para pemuda-pemuda ini meninggalkan kaumnya itu, awal mulanya itu sendiri-sendiri, jadi tidak ada kesepakatan. Meninggalkan saja, ya mengisolasi diri, uzlah, ya, berpisah dari masyarakatnya. Lalu kemudian, ini kan berarti mereka sudah beriman nih, sudah beriman, Terus mereka di tengah perjalanan saling berjumpa, ya, saling berjumpa. Nah, ketika mereka berjumpa, mereka tentunya tidak serta merta mengungkapkan apa maksud mereka meninggalkan kaumnya, karena mereka tidak tahu ini orang bagaimana ini pemuda ini. Gitu. Tapi akhirnya Allah singkap bahwa ternyata mereka memiliki ya, tujuan yang sama, mereka memiliki iman yang sama. Mereka memiliki motivasi yang sama Meninggalkan kaumnya Nah ini termasuk makna dari وَرَبَطْنَا Dan kami ya, teguhkan hati mereka Dengan cara Allah pertemukan Dengan sesama orang-orang yang hatinya mirip Yaitu hatinya hanya mau kembali kepada Kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan Sesuatu apapun yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan qalbun munib ya hati yang selalu ingin kembali kepada kepada Allah taala ya. nah dengan mereka saling berjumpa seperti ini ini saling menguatkan sehingga menjadikan mereka lebih mantap lagi beriman nya sehingga dikatakan di situ ya wazidnahum huda kami tambahkan lagi petunjuk kepada kepada mereka dan ini merupakan sunnatullah Makanya ketika kita merasakan ada suara-suara kebaikan dalam hati kita Dan suara kebaikan itu mengajak kita untuk meninggalkan keburukan yang selama ini kita masih terlibat di dalamnya Maka hendaknya suara itu kita ikuti Jangan kita abaikan Karena apa? karena nanti akan berlaku rumus rumus tentang bagaimana orang-orang yang berhijrah itu orang-orang yang bertaubat itu berpindah dari maksiat kepada ta'at dari mungkar kepada ma'ruf ya, itu nantinya akan Allah pertemukan dengan yang sejenis sebab banyak orang ketika dia terlibat dalam kemungkaran ketika dia terlibat dalam suatu kemaksiatan sebenarnya dia tahu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 kita pedulikan, ketika hati kita sudah mengarah kepada kebaikan ya, padahal selama ini kita tahu kita masih terlibat dalam keburukan ikuti saja sambil meminta kepada Allah agar ditambah petunjuk sebab nanti ketika Allah membuat orang-orang yang ahli maksiat bersama kita selama ini mengejek kita, mengolok-olok kita, membuli kita pada dasarnya Allah sudah menyediakan sahabat-sahabat baru Teman-teman ya, baru ya, Yang mereka itulah orang-orang yang Merupakan ahli taat gitu. ya, Ini yang dikatakan oleh Nabi Dalam hadisnya Al-arwahu junudun Mujannadah Ruh-ruh manusia itu laksana Prajurit yang berbaris Fama Mana-mana Yang saling kenal Akan bertemu, akan menyatu dan mana-mana yang saling mengingkari akan Akan berpisah ya. Jadi tidak usah khawatir ya, Anda khawatir Kehilangan teman Tapi sebenarnya Allah sedang menyediakan teman baru ya, Yang lebih baik daripada teman Yang selama ini Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi jelas-jelas mengatakan Al mar'u ala dini khalilih Atau ar rajulu ala dini khalilih Seorang laki-laki itu Akan mengikuti agama Keyakinan sahabat karibnya maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dijadikan sahabat karib Kalau sahabat karibnya orang yang bertakwa Tentunya dia akan ikut kepada ketakwaan itu Tapi kalau sahabat karibnya ahli maksiat Ya tentu dia akan mengikut kepada sahabatnya itu Karenanya dalam surat Al-Furqan Ada rangkaian ayat itu Ayat 27-29, surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat berapa? Surat 25, ya. Surat 25 dari ayat 27-nya. Allah berfirman, Wa yawma ya ala ya ma rasuli dan ingatlah pada hari. Ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, Seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila, Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani anid zikri ba'da idh ja'ani. Sungguh, temanku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia. Jadi, dalam salah satu asbabun nuzulnya dijelaskan, ada seorang laki-laki di kota Mekah yang dia itu sering hadir dalam majelis di mana Nabi menyampaikan. Ya, Al Quran menyampaikan nasihat nasihat dan dia nyaman sekali dengan arahan-arahan Nabi itu. Cuman kalau dia sudah keluar dari majelis, dia kembali ke teman-temannya, yang teman-temannya itu orang-orang musyrik, ya. Dan dia tidak kunjung bisa memisahkan diri dari dari teman-temannya, walaupun dia datang lagi ke majelis, dia mendengarkan lagi dan dia menikmati. Tapi terus dia kembali bermainnya, bergaulnya dengan Teman-temannya yang musyrik itu, sampailah akhirnya dia tidak kunjung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi, yang sering jadi penghalang itu adalah bi'ah ya, bi'ah itu artinya miliu, ya, miliu pergaulan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan di akhir zaman, bahkan ada hadis Nabi yang mengisyaratkan ya, diantara tanda akhir zaman, tanda sudah dekatnya kiamat bahwa seorang anak lebih akrab dengan kawannya daripada dengan orang tuanya bahkan ada hadis yang lebih spesifik mengatakan anak lebih akrab dengan kawannya daripada ayahnya ya. nah ini ini sebenarnya bahagian dari tanda-tanda ya adanya langkah-langkah setan untuk mencabik-cabik keluarga-keluarga Islam keluarga-keluarga orang beriman ya, karena apa karena kalau anak lebih akrab dengan kawan daripada dengan orang tuanya ya padahal kawannya sama begonya sama dia gitu, ya kan? sama gak ngerti masalah kehidupan sama dia gitu. tapi kalau anak tuh akrab sama orang tua maka setiap punya masalah dia pertama kali nanya sama orang tuanya tapi kalau nanya sama kawan, ya kawan sama begonya sama dia gitu. gak akan dapat arahan yang benar dan itu juga yang terjadi pada kasus pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib Abu Talib kurang apa membantu keponakannya Nabi Muhammad SAW membelanya, melindunginya ya. tetapi ketika menjelang ajal Abu Talib dalam keadaan sudah terbaring, payah ya. maka dua tokoh musyrikin berada di sampingnya yaitu Abu Jahal satu dan satu lagi Abu Umayyah ya. Datanglah Nabi Muhammad S.A.W menyadari bahwa ini sudah detik-detik terakhir kehidupan Abu Thalib pamannya yang sudah begitu banyak jasanya membantu dirinya maka dia pun mengambil kesempatan emas itu untuk mendakwahi pamannya Ya Ammi Qul la ilaha illallah Kalimatan ashadu laka indallah. Wahai pamanku Ucapkan la ilaha illallah Suatu kalimat yang aku akan bersaksi di depan Allah untuk melindungi engkau dari api neraka Mendengar hal ini Kedua tokoh pun syirikin itu pun Mempengaruhi Abu Talib Mereka mengatakan Ya Abu Talib Atarghabuna Millata Abdul Mutallib Hai Abu Talib Apakah engkau tidak menyukai Agama nenek moyang kita Abdul Mutallib Orang tua kita Abdul Mutallib Mendengar hal itu Nabi mengajak lagi dengan kalimat tauhid. Mereka pun terus mengajak. Jadi ini ada dua ajakan, yaitu ajakan ke jalan Allah yang satu ajakan ke jalan setan, ya. Jalan kemusyrikan. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, fa'aba Abu Maka Abu Talib mengabaikan ajakan Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang berarti dia mati dalam dalam apa? Dalam kekufurannya, dalam kemusyrikannya. Nah para analis sejarah Mengatakan bahwa Apa yang menghalangi Abu Talib Untuk mengucapkan la ilaha, Padahal dia sudah membuktikan Selama Nabi diangkat jadi Nabi oleh Allah Betapa banyak sekali Pembelaannya, pertolongannya Perlindungannya Ternyata selama ini Pembelaan, pertolongan dan perlindungannya Kepada Muhammad SAW Bukan sebagai Nabi sebagai sebagai ponakan ya. Dan dia tidak bisa untuk mengucapkan la ilaha karena dia tidak tega untuk meninggalkan kaumnya. Dia tidak tega untuk apa namanya? dianggap mengkhianati agama nenek moyang, ya. Padahal batil. Ya. Nah, di ya, makanya kita harus waspada dengan bentuk-bentuk ikatan selain ikatan lillahi taala. Ikatan fillah Ya, dan karenanya juga Nabi Muhammad sallallahu sampai bertanya kepada para sahabat, e, apa pertanyaannya itu? Ma'ausakaurol iman kata Nabi. Siapa yang tahu? Apakah ikatan iman yang paling utama, yang paling kuat, yang paling inti? Maka seorang sahabat menjawab Salat Ya Rasulullah Hasanan baik Yang lain lagi menjawab saum Ya Rasulullah Hasanan baik Yang lain lagi menjawab Sodaqah Ya Rasulullah Hasanan baik Bahkan ada yang mengatakan al Aljihadu fisabilillah Ya Rasulullah Baik kata Nabi Nabi jawab baik-baik Tapi jelas itu bukan Bukan jawaban yang semestinya Akhirnya tidak ada lagi yang Menduga-duga Nabi pun menjelaskan Inna awsaqa ural iman Antuhibba fillahi wa fillah sesungguhnya ikatan iman yang paling inti yang paling utama adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena karena Allah ya. jadi cinta dan benci kita ini tidak boleh kita salurkan kecuali atas dasar karena Allah ya. jadi Allah jadi tolok ukurnya ya, untuk mencintai dan membenci seseorang harus Allah yang menjadi tolak ukurnya dan itu berarti harus Hablillah tali Allah Ajaran Islam ini sebagai tolak ukur ya. Baik kita lanjutkan Ia tenang dan tentram menuju kebenaran al-haq Yang telah diketahuinya Maksudnya para pemuda kafi ini dengan keimanannya Menjadi tenang dan tentram menuju al-haq Yang telah dikenalnya diketahuinya dia berbangga dengan keimanan yang dipilihnya Ithqamu Ketika mereka berdiri Berdiri adalah gerakan yang menunjukkan Kemauan keras dan kekokohan Waqamu Kemudian berkata Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi Dia adalah Ilah sekalian alam ini Kami sekali-kali tidak menyeru Ilah selain dia Dia ma'asa tidak memiliki seorang sekutu pun bahkan mereka menegaskan sesungguhnya kami jika demikian maksudnya mengatakan ada ilah-ilah selain Allah tentu telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran tentunya telah menyimpang jauh dari dari kebenaran dan dengan demikian kami telah melampaui batas kebenaran dan melewati batasan-batasan kemampuan kami dalam menentukan kebenaran, ya. Lanjut. Subtemanya tangga keyakinan dan keistimewaan iman. Kemudian para Ashabul Kahfi mengalihkan perhatiannya kepada perilaku kaum mereka. Jadi kalau tadi pembahasannya internal dalam diri ashabul kahfinya apa yang terjadi Mereka beriman Mereka mengikuti petunjuk dan Allah kasih petunjuk lebih banyak lagi ya karena mereka mau mengikuti petunjuk ya. Maka ditambah sama Allah petunjuknya Nah sekarang Mereka mengalihkan perhatian kepada kaumnya Ya kalau tadi ke dalam dirinya sekarang keluar dirinya Maka mereka pun mengingkarinya dan mengingkari pula manhaj metode yang kaumnya ikuti dalam membentuk keyakinan ya. mereka mengatakan haulai qawmunat takhadu min dunihi alihah law la ya'tuna alaihim bisultanin bayin fa man azlamu mimman iftarah alallahi kadhiba Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka itu? Nah inilah jalan menuju tangga keyakinan. Yaitu manusia harus memiliki dalil yang kuat sebagai sandaran dan bukti yang menguasai jiwa dan akal. Jika tidak, keyakinan itu merupakan kebohongan keji karena berdusta terhadap Allah ta'ala Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap terhadap Allah sampai di sini sikap dan pendirian pemuda-pemuda itu sangat jelas terang dan pasti tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya juga tidak ada kebimbangan Sesungguhnya mereka benar-benar pemuda yang kuat secara fisik, kokoh imannya dan teguh dalam mengingkari kekufuran kaumnya. Nah, jadi di sini ada sisi lain lagi ya dari tuntutan keimanan. Jadi tuntutan keimanan itu bukan saja kita dapat petunjuk, lalu kita memohon petunjuk lagi sehingga dikasih lagi tambahan petunjuk ya. innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka beriman kepada Rabb mereka ya, Maka Allah tambah itu petunjuk ya. Dan itu juga kalau kita kaitkan dengan Surat yang jadi syarat sahnya sholat kita Surat Al-Fatihah ya kan. Coba perhatikan dalam surat Al-Fatihah itu 7 ayat cuman ada satu permohonan yang kita ajukan kepada Allah Apa itu permohonannya? Eh <tuh> dinas al mustaqim Orang-orang kafir banyak yang mentertawakan kita umat islam ini dengan ayat ini jadi mereka bilang lihat tuh umat islam mereka tuh sebenarnya gak yakin dengan kebenaran agama mereka sehingga dalam sholat mereka mereka masih minta tunjukilah kami jalan yang lurus artinya mereka sesat oh tidak justru kita ini sangat yakin ini jalan benar yang karenanya jalan ini menuntut kita untuk menaiki tangga keimanannya tangga keyakinannya dan itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak meminta kepada Allah ta'ala karena semua kita pada dasarnya melangkah menuju kepada Allah makin hari kita makin mendekat ke Allah dan kita tahu bahwa kalau kita nanti ketemu dengan Allah dalam kondisi yang kekurangan bekal kekurangan bahan, kekurangan modal ya kan? yang ada cuma kerugian Ya, bahwa kita sudah dalam keadaan yang benar Alhamdulillah tapi kita tidak ingin dalam keadaan yang benar lalu dengan semangat apa istilahnya under achiever ya under itu artinya seorang murid sanggup dapat nilai 9 tapi puas dengan nilai 7 ya, itu under namanya dia bisa achieve 9 tapi dia puas dengan tujuh, nggak boleh orang beriman itu nggak begitu makanya ada ayat mengatakan wattaqullaha mastata'tum bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal mungkin bukan mas tato itu maknanya itu adalah bertakwalah kamu kepada Allah semampunya kalau semampunya itu akhirnya ala kadarnya saja dan ujung-ujungnya nanti memberikan kepada Allah itu juga sekedarnya aja. tapi lebih sibuk dengan urusan dunia na'uzubillahi min padahal hidup kita ini kan semuanya untuk Allah inna salati wa nusuki wa wa ma lillahi rabbil alamin Nah, jadi pemuda-pemuda Kahfi ini tadi di samping mereka dapat hidayah terus mereka minta lagi dan mereka memang ditambah lagi hidayah sama Allah itu kaitan dengan ke dalam diri mereka. Tapi kaitan dengan keluar, melihat memandang kaumnya, mereka juga memasang sikap yang benar. Apa itu sikapnya? Sikapnya adalah mengkufuri, memandang salah apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, karena iman ini Pak bukan sekedar wala, bukan sekedar loyalitas tetapi ada unsur barok berlepas diri yang harus ada dalam diri kita ya. jadi kalau seandainya iman itu cuman mengikuti yang benar saja tapi tidak mau mengingkari yang salah ya sesungguhnya belum sempurna iman itu ya. nah jadi ini dikatakan sebagai mereka ingin benar-benar kuat secara fisik, kokoh iman dan teguh dalam mengingkari kekufuran kaumnya ya. Makanya kalimat Allahu Akbar Tidak bisa mewakili kalimat La ilaha tidak bisa Makanya ketika kita mengucapkan keimanan kita atau orang mu'alaf lah gitu ya mengucapkan keimanannya Dia kan bukan mengucapkan Allahu Akbar kan Ya kan? yang dia ucapkan kalimat tauhid kan la ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah karena mengucapkan allahu akbar betul mengakui Allah Maha Besar tetapi boleh jadi masih ada sesuatu yang dia besarkan juga yang lain tapi kalau sudah la ilaha illallah itu sudah ada unsur yang lengkap ada barok berlepas diri kepada ilah-ilah palsu yang ada di muka bumi ini untuk menetapkan bahwa wala kita cuma satu kepada Allah Taala saja. Nah ini yang sering kali tidak disadari oleh umat Islam, ya. Sehingga akhirnya dalam rangka nggak ribut gitu ya, udahlah kita nggak usah apa namanya, menjelek-jelekan, nggak usah menyalah-nyalahkan gitu. Yang salah ya tetap salah. Nggak bisa kemudian karena alasan apa namanya mujamalah basa-basi kemudian kita tidak menyalahkan yang salah, yang salah, tetap salah. Ya. Karenanya, ajaran yang sangat meracuni umat Islam hari ini itu ajaran pluralisme, ajaran yang menyatakan semua agama sama, semua agama baik. gitu ya. Sudahlah, kita nggak usah ngutak-ngatik agama orang lain. Bahwa agama kita benar, oke. Okay. Tapi nggak usah diutak-atik agama orang lain. Nggak ya. bisa, kita harus nyatakan. Islam ini dinul hak agama yang benar. Islam ini bukan agama paling benar bukan. Islam ini agama yang benar. Enggak ada ayatnya tuh Allah mengatakan Islam agama paling benar. Enggak ada. Karena Allah tidak ingin membuka celah pemahaman kita bahwa agama lain juga benar. Cuman kurang benar. Enggak. Allah mendidik kita untuk menyatakan Islam ini dinul hak agama yang benar. Berarti agama lain apa? Salah, batil. Setidak-tidaknya itu harus ada dalam diri kita, dalam sikap kita gitu loh, bahwa kita nggak perlu menyatakannya keluar. Oke, okay, supaya nggak ribut, ya kan? Cuman di dalam diri kita tuh harus ada sikap mental yang jelas, yang tegas dalam urusan ini. Karena kalau tidak, ya kan, kita akan menjadi umat Islam yang nggak utuh keimanannya. Dan ini tidak dibenarkan. Sesungguhnya telah menjadi terang dua jalan itu dan jelaslah pula perbedaan kedua manhajnya, metodenya. Maka tidak ada peluang sedikit pun bagi keduanya bertemu di satu titik. Juga bekerja sama dalam kehidupan. Mau tidak mau mereka harus lari bersama akidah mereka. Karena ashabul kahfi bukanlah rasul-rasul yang diutus kepada kaum mereka. Sehingga mereka harus melawan kaumnya dengan akidah yang benar dan mengajak kaumnya untuk beriman kepadanya. Mereka juga tidak menerima wahyu sebagaimana para rasul menerimanya. Mereka ini pemuda-pemuda. Mereka ini warga masyarakat gitu loh. <tuh> ya. Mereka bukan yang dibebani tugas kerasulan. Gitu. Maka wajar kalau kemudian mereka nggak memandang ada pilihan lain. Aduh. Ini atau kita terus bersama kaum ini tapi akhirnya rusak gitu ya, campur aduk, gaduh-gaduh, ya kan? Atau kita berpisah Nah mereka lebih mengutamakan kejernihan iman mereka Makanya mereka memandang gak ada pilihan lain Sudah berpisah ya, Meninggalkan kaumnya Mereka hanya pemuda-pemuda yang disinari hidayah Di tengah-tengah seorang penguasa zolim yang kafir Jadi sudahlah kaumnya ini terlibat dalam kemusyrikan, Penguasanya zalim dan kafir pula yang dalam istilah apa namanya e, sosial dalam ajaran Islamnya disebut dengan ta ya Tawgut itu pihak yang toko melampaui batas dia punya posisi kepemimpinan, otoritas tetapi dia melampaui batas dalam menggunakan posisinya itu sehingga dia menuntut kepada kaum yang dia pimpin ketaatan mutlak kepada dirinya itu taugut itu selalu begitu, nah ini penguasa zalim dan kafir ini ini taugut, menurut riwayat namanya Decianus, ya, Decianus pada masa itu, jadi sudahlah kaumnya ini tenggelam dalam kemusyrikan, terus kemudian pemimpinnya kafir dan zalim, pemimpinnya tidak mau mengagungkan aturan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan mereka tidak terjamin keselamatannya bila mereka memaklumkan akidah dan mengumumkannya secara terang-terangan. Sementara mereka dan kaum mereka masing-masing tidak kuat untuk saling mempengaruhi dan mereka sendiri tidak mungkin menyembah ilah-ilah yang disembah kaumnya sebagai bentuk taktik dan menyembunyikan ibadah yang sebenarnya. ya. Karena kalau urusannya sudah akidah nggak ya, ada cerita taktik dan strategi. Itulah. kalau sudah urusan akidah makanya ada hadis yang terkenal itu tentang dua orang musafir melewati satu kampung mereka istirahat di kampung itu ketika mereka mau pergi lagi melanjutkan safar mereka ditahan sama warga kampung itu rupanya di kampung itu ada berhala yang disembah kata mereka kalian tidak boleh meninggalkan kampung ini sebelum masing-masing kalian memberikan persembahan kepada Tuhan kami kepada sembahan kami maka yang satu mengatakan aku gak punya apa-apa untuk bisa aku persembahkan maka kata kaum ini gak apa-apa, sekedar lalat juga boleh asalkan ada sesuatu yang kau persembahkan maka dia tangkap lalat dia sembelih dia katakan ini buat buat Tuhan ini buat sembahan ini, maka orang ini dipersilahkan jalan meninggalkan apa namanya kampung itu kata nabi dia penghuni neraka ya kan? sedangkan orang yang kedua diminta hal yang sama dia mengatakan aku tidak bisa memberikan sembahan kecuali kepada allah ilah yang esa ya ndak kan? apa apa walaupun seekor lalat ya kan sekalipun seekor lalat ya kan maka dia dipenggal lehernya kata nabi dia penghuni surga ya, jadi hanya karena lalat yang satu masuk neraka yang satu masuk masuk surga karena apa? karena gak ada cerita kompromi kalau sudah urusan akidah gak ada ceritanya makanya di sini dikatakan gak mungkin ashabul kahfi ingin memelihara keimanan mereka dengan cara mereka tetap ada di kaumnya terus mereka bertaktik strategi di dalam berpura-pura beribadah kepada sembahan-sembahan yang lain, gak mungkin itu gak bisa terjadi itu makanya kita harus menyadari kalau sesuatu itu urusannya sudah akidah nggak ada cerita Kemudian kita bisa berkompromi ya, Dalam urusan tersebut ya, Kalau muamalah masih mungkin ya. Namun Rahasia mereka tetap terbuka Yang membuat mereka harus Lari bersama din Untuk berlindung kepada Allah Dan lebih memilih bersembunyi di dalam gua Daripada bergelimang Dengan kenikmatan Sementara mereka tetap dalam syirik mereka telah bersepakat menempuh langkah itu lewat perdebatan yang panjang. Katakan di ayat 16-nya wa <Sess> idza atazaltumhum wa ma ya'buduna illallaha fa ilal kah yang syurlakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyilakum min amrikum Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya robmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Di sini terbukalah tabir keajaiban hati-hati kaum mukminin. Pemuda-pemuda itu mengasingkan dirinya dari kaumnya, meninggalkan kampung halamannya, berpisah dari sanak saudaranya dan memurnikan diri dari segala kesenangan dunia dan kenikmatan hidup mereka mengungsi ke dalam gua yang kotor dan gelap mereka adalah pemuda-pemuda yang merasakan betapa nikmatnya rahmat Allah dan merasakan betapa rahmat itu melindungi mereka secara luas dan membentang yanshur lakum rabbukum mirrahmatihi niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu kata yanshur dalam ayat ini menunjukkan adanya makna naungan yang luas, menyenangkan, dan melapangkan. Maka gua yang sempit itu berubah menjadi ruang yang terhampar, menyenangkan, luas, rahmat bertebaran di dalamnya, jahitannya terjalin luas dan naungannya terbentang. Rahmat itu meliputi mereka dengan lemah lembut dan kelapangan. Batasan-batasan sempit itu menjadi lenyap dan dinding-dinding gua yang keras dan kokoh menjadi lembut Keheningan yang mencekam semakin menipis yang tersisa hanyalah rahmat, kelembutan, ketenangan, dan perlindungan Itulah istimewanya iman Ya, jadi kalau orang sudah dapat iman ya maka kenikmatan dunia kesenangan dunia dia tinggalkan untuk sesuatu yang menurut kacamata orang-orang ahli dunia sangat bodoh gitu loh memilih tinggal di gua gitu kan itu ternyata justru di gua itu dia merasakan kenyamanan kenapa? karena sekalipun gua itu kotor, sempit, keras dindingnya, keras lantainya gitu ya tapi mereka berada dalam satu kenyamanan kebebasan untuk mengekspresikan keimanan itu jauh lebih berharga daripada mereka tinggal di rumah-rumah mewah mereka, di kamar-kamar tidur mereka yang mewah ya. Karena ada riwayat juga mengatakan bahwa pemuda-pemuda Kahfi ini sebagian besar mereka adalah anak-anak pejabat, ya anak-anak petinggi dari dari kaum itu yang berarti tadinya hidupnya mewah. Tapi mereka memilih meninggalkan itu semua supaya mendapatkan kehidupan yang bisa mengekspresikan kemurnian tauhidnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Said Kutub sebagai keistimewaan iman, ya inilah keistimewaan iman orang kalau sudah merasakan lezatnya iman maka keterbatasan-keterbatasan atau kekurangan-kekurangan duniawi itu bukan bukan jadi pikirannya tapi kalau orang yang gak ada imannya pak sudah nyaman kayak apapun dunianya, dia masih merasa kurang aja terus gitu. karena apa? karena dia tidak punya tolok ukur lain kecuali materi kecuali dunia ini dan memang dunia ini sifat dasarnya apa? menipu Mata ul hurur, kesenangan yang yang menipu, yang melenakan yang sekalipun sudah dapat satu gunung emas, ingin dapat gunung emas kedua, terus begitu ya. Lantas apakah masih bernilai lagi fenomena-fenomena lahiriah? Apakah masih berharga lagi norma-norma, kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang biasa dijadikan patokan oleh manusia dalam kehidupannya? Sesungguhnya di sana ada alam lain di lubuk-lubuk hati yang bergemuruh dengan keimanan yang dihibur oleh zat yang maha pengasih, yaitu alam yang diliputi oleh naungan rahmat, kelembutan, ketenangan, dan keridoan ilahi. Ya. Makanya, orang-orang yang sudah mengerti lezatnya iman, apa saja yang bisa menambah kekokohan imannya, memelihara keimanannya, itu akan dia tempuh. Ya, contohnya lah, ya kita nggak usah yang rumit-rumit lah, ya. Contohnya solat malam lah. Kalau orang sudah tahu bahwa solat malam itu akan mengangkat, mengkatrol iman dia, ya kan? Maka dia kalau terlewat satu malam solat malamnya nggak dia kerjakan, dia merasa menyesal, ada penyesalan diri gitu. Nah semua kita harus mencari apa yang menjadi tangga kenaikan iman kita ini. Ini harus kita cari, karena kalau itu sudah kita temukan, Pak, kita nggak akan tinggalkan, nggak akan pernah mau kita tinggalkan. Ya, kita nggak perlu disuruh-suruh lagi, kita kejar terus. Makanya, bahasa Al-Quran, kalau sudah urusan ingin mendekat ke Allah, itu bahasa Al-Quran itu ilallah Lari lah menuju, menuju Allah. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti keimanan, itu ngang nganggapnya bodoh amat sih. Udah enak tidurlah malam, nah malam tuh yang paling enak udah tidurlah. <laughs> nah, jadi saudara, rahimakumullah untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dan senantiasa haus akan peningkatan keimanan ya dengan cara kita memohon kepada Allah petunjuknya. Wassallallahu la nabi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim tasliman walhamdulillah Ya ummati fastabshiri rahmataka kadratil jiran wallahumma هم ولنا الفدا